Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teman-teman, pecinta otomotif semua Kali ini saya mau membahas keluaran x -Max terbaru Modif terbaru dari Yamaha hmm, Tampak mulai depan, tampak sangat Dari spionnya ada logonya Yamaha hmm, Begitu sangat mewah Kali ini x -Max yang keluaran terbaru ini hmm, Dari windshield warna doff dari monyong depannya ini hitam glossy seperti muka dari Yamaha R25 yang old ya yang lama monyongnya kayak hiu. Dari spakbornya warna merah glossy, istimewa sekali. Tampak dari tutup radiator ini begitu-begitu elegan banget nih. Cover plastik tapi mewah banget. Wah. Tuh, sangat mewah warnanya merah glossy banget sekarang kali ini X Max warna merah ini untuk Yamaha. Kali punya warna hitam masih sama dan bannya ini terbuat dari Indonesia ya Made Indonesia. Uh, Di sini mereknya merek Dunlop. Ya beginilah tampak bannya ini sangat-sangat besar dan begitu istimewa bagian sepakur depan warna hitam doff dan lampu-lampunya ini begitu keren dan istimewa XMAX memang benar-benar motor Matic rajanya doa semua posisi kemungkinan di bandrol 70 jutaan ya ini lihat dari samping bagian feri sampingnya ini dan mulai dari ban nih. Velaknya dicat warna hitam, tuh bagian duduknya doff. bagian sampingnya hitam glossy, eye-catching sekali nih ada logo Yamaha sama core-nya. tuh bisa kalian lihat kan tuh bagian sampingnya merahnya glossy, ada logo x nya warna seperti apa ya kayak uh, kum-kum agak hitam gitu, benar-benar istimewa, nih bagian sampingnya ini. Ada kombinasi antara Dove sama Glossy Nah ya, hitamnya itu biasa seperti biasa Yamaha Tuh ada bagian standar samping dan standar tengahnya Menak sekali ini. Tuh, Tapi ya penutup ininya ada itu ya kayak pecak hitam gimana gitu ya Soknya juga butuh kuat nih Yang polosan Nah ini yang kita tunggu Bagasinya besar sekali, bisa muat bantal guling kecil itu muat itu. Estimasi <laughs> itu bagian tampak sampingnya, knalpotnya begitu besar ya, uban belakangnya juga sama ya, merek kan? dan lot buat Indonesia sepasangnya ya, kan. mesinnya hmm itu istimewa kali ini XMAX nya ya. saya suka banget tuh bagian sampingnya nih ada clear warna hitam X Max. stikernya tuh ada kunci sama sih seperti yang sebelumnya ya kan musiknya ini ya kan dan ini mahal bagian tombol-tombolnya sama Ya, keren sekali. Istimewa sekali kali ini. X nya yang berwarna merah ini ya, jadi nggak rugi jika kita mau beli. Xmax yang keluhan terbaru ini, dia ada warna merah, hitam, hitam baru turun dari dealer yamaha ini jika kalian berminat saya akan langsung ke dealer-dealer yamaha ya kemungkinan dealer yamaha yang cukup besar ya bukan yang cabang kecil lihat dari sampingnya ini lampu sennya sangat ini sangat-sangat istimewa LED nya ya benar-benar kan? eksklusif xmax benar-benar rajanya uh, Matic 250 ya 250cc ya saya sangat menyukai motor ini ya pasti, tabungan pasti langsung habis ini silahkan teman-teman jika ingin berminat untuk keluarga atau untuk buat balapan <gak> enggak lah kayak balapan ya <gak> jika untuk buat touring ini yang paling cocok ini buat sehari kakak kantor juga boleh ya Cukup sekian teman-teman review Xbox terbaru hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh